Oh, awak lagu-lagu apa yang cocok buat lo? Lagu lah siapa lagi? Solatullah, salam ulama. Oh, awak teh kato kau denganku. Hihihihih, iker! Eh, gak Oh, awak teh <laughs> Hahaha ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, anak-anak lari ya, lihat aku padahal muka aku biasa aja Maka ada yang aneka di muka aku ya kok lari tadi kecil kacau oh, mati tiga tuh oh, mati tiga tuh bagus sip, ininya ininya ada orang yang belakang Dorong. sampai kerasa kerasa Mister, oh. Mister. <laughs> ini tangan kanannya ini badannya tetap ke depan badannya tetap ke depan Sik. tangan kirinya dorong dorong ke belakang dorong ke belakang ini nah, sampai kerasa kerasa Sik. apa Mister. apa Mister. Huh? oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh <a> <laughs> bisa gak sih pas datang? Udah liburnya cuma sehari dua hari Mbak Uyil ya, jatuhnya jangan di hari ya emang udah libur Di hari minggu Walaupun gua gak meraih natal Tapi gua suka lebor Oh iya mati ketu Alessus Oh iya mati ketu Ini namanya Tengah Namanya Faisal Ada bisu tinggal papa mau ketemu sama Teman-teman ya oke okay? uh, Tos lu dong sama mereka tos Oh iya mati ketu deh kau ya, eh. eh, sorry bro, lu kurang jauh untuk masuk king kita. eh yaudah ini boleh boleh, gua nggak tahu lu secerit itu bro. oh arti katu. lebih baik kejebak hujan daripada kejebak rasa nyaman, tapi hanya sebatas teman. <laughs> oh arti katu. Oh, oh, I'm Cucu Nenek <laughs> <sur> Perdebatan karang Cuma, merah. <laughs> turun. Oh, mati ketuk. Apa itu, Tar? Coba lihat. Coba buka. Apa di bawah anak Pak Kades nih supirannya, aduh. Ini anak Pak Kades nih. Tar. Nah. Oh, mati ketuk. Kamu okay. bukanya, oke. Bukanya nggak boleh makan ini. Ini saja. bukan yang buat dia buat di magazine, ada yang lain jadi. terus cium oh, berarti ke tuh? Tehui, di sana mendung, kan? Di sana mendung, di sana mendung. oh, berarti ke mau berusaha nggak jadi-jadi karena nggakkah? di so, sini masalahnya, tuh, sini tempat, ba tempat ibunya dong dan baca deh kirim apa kowe apa ternyata oh mati ketuk oh mati ketuk Kamal atau ah. Oh, apa diketu? Biar pesek tau, Kak, bukan dia juga lubang hidung cari laki-laki? Lubang apa paling cari laki-laki? Eh, kepo-po yeh Nah, pasti mau tunjuk kalau tidak ada lubang hidungnya Bermang caranya bernakas itu Melalui insan Emangnya manusia ada insannya? Hei, kepo Oh, ketika tetangga yang jaga Oh sih cepet dikit banget oh, istokoh, masjiloh, masih aja dihujat, tidak lo Pertengkaran Itu iya itu Aku Itu dari sini kita berkembara-kembara anakku hahaha apa nanti ke anakku nanti kembaraan nanti kembaraan nanti kembaraan nanti kembaraan nanti kembaraan nanti kembaraan nanti kembaraan coba kamu lihat dia nih bingung juga aku mau rating ke kanan tuh tapi ke kiri gak bisa lewat kita ini gimana kami ini lewat lewatkan memang besar putihnya dia nih wah udah udah lakar wah baru ada pita-pita kayaknya nanti kembaraan Oke baik selamat sore. Jadi kita mau buat dunia berkinerja di kampus. Jadi perkenalkan nama saya Rosi Wahyudi Manjamawi. Saya biasa bangun jam 4 pagi. Bangun langsung cuci piring, terus makan babi. Bangun jam 8 Bapak mau bilang. Oh mati ke Nih pasung, nih pasung sekali. Coba lihat buat dia petampat. Bakimu soba ulat oh, tuhan, miman perempuan-perempuan mana ini cuma tahu urus diri, malahin tahu urus belanja. Oh, betul -betul. tuh kita tuh kalau ke melihatnya apa sih? Paling ya baju, kalau enggak makanan, terus apa lagi ya paling? Oh mati kata tuh. Kasih tolak. Karena ini manusia. Jangan <susuk> <tuh> ya, ya, kita Aku, taruh, <tuh -tuh. Oh mati tuh. -tuh.